Hai hai hai Kebanyakan spesies hewan di Indonesia yang sudah punah diakibatkan oleh perburuan liar dan perambahan hutan untuk pembangunan Selain itu perubahan iklim dan perusakan habitat juga berperan dalam penurunan populasi binatang termasuk spesies hewan di Indonesia yang sudah punah Saat ini pemerintah dan organisasi lingkungan bersama-sama berusaha untuk mengatasi spesies hewan di Indonesia yang sudah punah ini dengan berbagai program konservasi seperti melindungi habitat alami, memberantas perburuan liar dan melakukan proses reproduksi. Namun masih diperlukan kerjasama yang luas dari berbagai pihak untuk menjamin keselamatan binatang yang punah ini dan menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati di Indonesia. Namun tahukah kalian hewan apa saja itu? Berikut 5 spesies hewan yang ada di Indonesia yang sudah punah. Badak Jawa Berkulit tebal dan memiliki cula yang sangat indah, siapa sih yang gak kenal dengan hewan perkasa ini? Ya, binatang ini adalah subspesies badak yang hanya ditemukan di Pulau Jawa. Kebanyakan dari populasi satwa ini tinggal di hutan hujan tropis di bagian barat Pulau Jawa. Satwa bercula asal Jawa ini dianggap punah di wilayah domestik Indonesia pada tahun 2011 lalu, ketika terakhir kali ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon. Punahnya badak Jawa sendiri diakibatkan oleh perburuan liar, pembalakan hutan yang besar, dan perambahan hutan untuk pembangunan. Gajah Borneo Selain badak Jawa, kali ini satwa asli Borneo juga dianggap sudah punah. Binatang ini adalah subspesies gajah yang hanya ditemukan di Pulau Borneo. Hewan dengan ukuran raksasa ini, dianggap punah di wilayah domestik Indonesia pada tahun 2003 lalu, setelah terakhir ditemukan di Taman Nasional Kutai. Punahnya gajah Borneo juga diakibatkan oleh perburuan liar, pembalakan hutan yang besar dan perambahan hutan untuk pembangunan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Badak Sumatera. Gak hanya badak Jawa dan gajah Borneo aja yang punah, ternyata subspesies badak yang hanya ditemukan di Sumatera ini juga sudah dianggap punah. Biasanya populasi dari badak Sumatera ini tinggal di hutan hujan tropis di bagian barat Sumatera. Hewan perkasa ini dianggap punah di wilayah domestik Indonesia pada tahun 2015 lalu, setelah terakhir kali ditemukan di Taman Nasional Way Kambas. Harimau Bali Selanjutnya ada si Raja Rimba yang hanya ditemukan di Pulau Bali nih dan dianggap sudah punah pada tahun 1973 silam setelah terakhir ditemukan di Taman Nasional Bali Barat. Punahnya Harimau Bali sendiri sudah bisa dipastikan karena perburuan liar dan perambahan hutan untuk pembangunan. Harimau Jawa Yang terakhir ada mbah loreng, yaitu subspesies harimau yang hanya ditemukan di Pulau Jawa. Kebanyakan dari populasi harimau Jawa ini dulu sering ditemukan di hutan hujan tropis di bagian barat Pulau Jawa. Kebanyakan dianggap punah pada tahun 1980 setelah terakhir kali terlihat di Taman Nasional ujung Kulon. Punahnya harimau Jawa juga lagi-lagi diakibatkan oleh perburuan liar, pembalakan hutan yang besar dan perambahan hutan untuk pembangunan.